I don't care, with this I hate to me di kolom komentar banyak yang nggak misolomi banyak yang nggak boleh tinggal pura-pura tuli. This my world, jangan coba-coba tukar lagi I don't care, with this I hate to me di kolom komentar banyak yang nggak misolomi banyak yang nggak boleh tinggal pura-pura tuli. It's my world Jangan coba-coba tuk kalah Ku masih berdiri Meski berkarya sendiri Masih bertempur dengan beribu berjutaan yang membully Respectmu Hanya stiker like yang kau kirimkan Di belakang kau sebarkan segala semua tentang keburukan ku, Kau mulai tipu-tipu Kau bilang kau selalu kerja virus Dan ternyata omonganmu betul Omonganmu selalu membius Berasa paling sekuat so Segala opini kau buat Semua ide-ide yang mau lambat Jadi jangan anda sekuat so Ku masih melesat terus terbakar pesona meski tembakan kutas, ku seperti busur panah hormatku buat senior dan ku berulah buat para junior berusaha jangan kesepaknya bola back to the topic topik bed tempel epic big. Coba bikin aksi, banyak yang so asik, jangan ale banyak speak I don't listen, because kita suka banyak komen. I don't stop man. jangan nalangi soalnya movement. Jauh pindah dari muka, Jangan kita jadi murka. Kalau all start, pindah dari muka, nanti bad case muka, butuh mata ada yang telinga. Kalau memang saya sering suka, dengan beta main rima, macam peluru basoka. Kalau masih skill mo lombo pulang sana dan nina bobo, jangan bikin diri jago, belajar dulu sampai jadi pro. Ini jalanku jangan coba tuk halangi, meski cobaan datang terus menghantui. Bila nanti ada yang coba membeciku, mereka hanya iri atau mereka tak mampu. I don't care. With do say? Hit to me di kolom komentar, banyak yang ngemis wulumi, banyak yang nggak boleh tinggal pura-pura tuli. This my world jangan coba-coba tuk halangi. I don't care. Putih saya head me, di kolom komentar Banyak yang nge-miss follow Banyak yang nge pura-pura me This my vote, coba coba